Tanja Palembang, warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan, gagah dan tampan, Ujang Palembang memakai Tanja batik. Peninggalan Sultan Palembang, seperti Sultan, gagah dan tampan, seperti Sultan. telah berubah galong mainan lama mulai dilupo ke dulu main caeng ting tam tam duku po ngalong ngalong mah yari mobil legend dulu main cain kling tam tam dukupo ngalong ma maini hari kampung halamanku ku teringat masa masa kecil dulu bersama Merah delima Bunga cempaka jadi mahkota Lahirlah putra Sang nila utama Penerus rumput Jam berlatih tua sakti si anak negeri, patlah tumbuh hilang berganti takkan melayu. Cec abah ebo, tulur tulur galoh galoh, payu kita rami rami berkumpul di bucu pelembang, jepret sano, jepret sini, kita jepret bucu pelembang. jembatan ampera Itu dio ikonnya Kota kita pelembang Sewet songket, pempe lenjer Juga samo tari tanggai Ini dia, ciri khasnya Rumah do di pelembang Ya saman, alang ke cindo sungi musim, banyak budak yang mandi Uya cacah, ay lemak nian tempe renggang, ngawek lidah bergoyang Lah teka ayah salam Kota kita, kota para raja Uya wah, ay tolong nian kita jago kalau nga tuang kita Pelembang cindo Cindo kotanya Cindo gadisnya Katik duanya Bersewet songket Begelung malang Ngawe hati jadi terkenang-kenang Pelembang cindo Cindo lah niang Belagak mujangnya Katik duanya Rumpak dan tanja bersulam emas, hati senang jadi terkenang kenang.